Heyo, welcome back again. Kembali lagi bersama gua dan kita masih juga bermain dengan Five Lion ya bosku. Five Lion si singa yang paling gacor penyumbang cuan terbanyak dalam hidup gua ini, ya bosku. Ini cuangnya, cuang. <tuh> cuangnya, cuannya mantap sekali di lima lain ini. Enggak abis-abis ya bosku. Selalu aja kita diberikan cuan setiap hari ini sama lima lain ini sorry banget tiga hari ini gue gak bisa upload karena gue ada kesibukan ya tapi gue tetap sih kadang nyocol tapi yang gak gue gak gue videoin ya gak gue rekam soalnya apa sebentar-sebentar aja oke okay, singanya mantap buat kalian yang pengen tahu pola-pola gacor yang gue mainin serta trik RTP terbaru RTP yang paling update ya terpalit terakurat langsung aja ke kolom komentar di sana ada link untuk gabung di grupnya ya bosku dan untuk link slot gacornya juga buat taruh di kolom komentar atau di tentang channel ya bosku yang sudah pasti ada ya di tentang channel mantap sekali bos Oke, okay, Bosku, mantap sekali. Just Marco, just top, Marco top, auto sensasional lah, ya. Iyalah, masa enggak sensasional? Orang mantap kayak gitu, Bosku. Mantap sekali, Bosku. modal receh ya? Kita gitu, mau receh aja, belum usah banyak banyak Nanti juga dapet ya, bosku. nice ayo dua kali lagi lumayan tambahin lagi oke okay, singa ijo keluar si pala ijo ya sayangnya koneknya cuma segitu doang tapi nggak apa-apa udah lumayan hmm. gue lebih suka beli spinnya yang 6 ya bosku ya kalau kita dapat free spin singanya pilihnya yang 6 ya Woi kodok sama bunta aduh diperhatikan aja bosku pola-polanya bosku jangan sampai salah dan bagi kalian yang ingin tahu update-update terbaru tentang pola-pola gacor ya langsung aja cekicrot bosku cekicrot ke tentang channel gua atau bisa juga ke ini ya ke kolom komentar juga ada Oke, okay, kita coba enggak pakai turbo sama Quick ya, Bosku ya. Oke, okay. jangan terlalu fokus sama layar bosku ya. Kalau lagi main ini sambil kita nonton apa gitu santai-santai aja. Kalau udah abis pinnya baru kita ganti ya. Kita ganti-ganti pola harus perbanyak perbendaraan pola ya bosku supaya kita bisa coba berbagai macam polanya bosku banyak sekali di youtube-youtube juga banyak ya bosku tapi yang terpenting adalah kevalidan RTP-nya tersebut ya bosku kalau RTP-nya valid, RTP-nya akurat ya otomatis, auto cuan kita bosku ini gua target dapat 200 lah 200 lebih kalau bisa ya 2 juta Bose, 3 juta 2 juta <laughs> kalau dapat dikasih kenapa enggak ya bosku lumayan banget tuh gua pertama kali dapat Max win, tuh kayak mimpi banget bosku gua nggak percaya kalau permainan begini tuh bisa dapat Max dapat masukin langsung dapat gede gitu ya nah, akhirnya sampai sekarang ketagihan bosku <laughs> makanya bagi kalian yang belum pernah coba gua saranin untuk jangan mencoba permainan seperti ini ya bosku ini bikin ketagihan banget apalagi kalau cuan kalau nggak nggak cuan aja bikin ketagihan <laughs> kalau rumput tuh kita penasaran bosku nah makanya gua saranin kalian harus main berdua ya apalagi kalau mau pakai model gede tuh main berdua supaya ada salah satu yang rem bosku kalau kita lagi penasaran kalau misalnya udah rungkat terus dua kali depo mendingan langsung stop besok lagi depo lagi kalau emang di website kalian yang kalian mainin itu udah sering rungkat udah gue saranin ganti ganti website ya main di website yang gue mainin ini gak gacor banget asli lu belum coba sih Oke okay, bosku, kita coba yang 13 ya bosku, atau si uh, singa biru ini nih. Nah, ada yang udah pernah dapat full si kodok tambah belum? Kalau ada kalian bisa komen di kolom komentar ya bosku ya. Duh, sih kok numpuk di belakang. Buat apa kalian numpuk di belakang begitu? Depan dong. Nice. Kayaknya Ki lagi yang pecah. Pokoknya apa apa, ya, bosku kita santai santai aja. Slow, slow, slow, brother, slow, sister. Oke mantap sekali Just Marco just talk Marco to bosku Wuh, Gila dapat mega Gila target 200 malah dapat berapa nih Ada kali 300 nih Lebih 400 kali ya Tuh dapet 420.000 ribu kita bosku Langsung ya cuan kita bosku Satu lagi dong Aduh satu lagi itu skaternya please Hmm. Oke, okay, habis ini selesai spin apa? Otomatis ini langsung kita WD aja ya bosku ya. Karena gua rasa ini sudah cukup ya bosku untuk kita ngerokok-nerokok ngopi hari ini ya bosku ya. Buat modal besok juga masih cukup buat dua akun nih bosku jadi slow aja kita langsung wede kita buru-buru cabut jangan sampai disedot lagi kalau udah dapat kalian harus segera puas ya bosku thank you banget buat kalian yang selalu dukung gua jangan lupa like, comment dan subscribe -nya.